Ini nak muzidu di. Maaf, saya mau dekat dengan awak. Bunga tidak sekuntum, kumbang hanya seekor. Kalian memang tahu muzidu di. dua dan pulang Jadi banyak, itu, banyak kapalnya. Banyak. Yang Kapan, saya tahu bapak kapal-kapal besar lah. Kebanyakan hmm. kapal-kapal besar, kan? Sekali informasi. Ya begini lah. Hmm? apa? Coba dengar siarnya ya. Kapal-kapal hmm, hmm. yang selat, selat antara Surabaya ke Makassar, Surabaya Bali Papan. Yang bapak tahu lah tentang beliau punya asetnya maksudnya berapa kapal? Tidak <tuh> tahu <tuh tuh> saya pak. Banyak pak. Banyak, pak. Iya. Denger-denger ya, cerita. Ngetown. Gak tau Gak Karena Kan banyak ya pak jenisnya jelisnya beda-beda Iya Kan beda nih sebenernya pak Bentuknya beda-beda Iya lo cerita Karma Kartika Karma uh, Jadi setiap pelabuhan kan. kemungkinan ada penyambel ya. Wow <tuh. <gulain> <tuh Antara Kalimantan Pimur ke itu juga ada seluruh Indonesia atau masuk keluar Ibila seluruh Indonesia masih oh, Indonesia. ya Indonesia. <coughs> dan bapak kerja di sini Bapak saya baru pak hmm. saya baru hmm. jalan empat bulan ya kira-kira ya, apa namanya bentuk apanya sama karyawan apa gitu yang khas gitu maksudnya. ada kita nah, maksudnya Dikumpulinnya semua karyawan dalam satu ini gitu acara apa gitu ya nggak, nggak nggak pernah di sini biasanya kunjungan aja pak? Tapi oh kunjungan. Iya. Hmm. Untuk dia sisi. komunikasi sama inilah gitu kan? Iya. Selatulah ini apa gitu kan? Iya biasanya tuh kalau paling lama tiga bulan lah pak, Ada kunjungan. Hmm. Ini kan rencana juga ada kunjungan lagi hmm. karena ada mau penerimaan karyawan baru hmm. hmm. tes di Serang itu uh, kenalannya kebanyakan yang diserap daerah sini pastinya ya. Kalau dari sini ada juru, oh. ya. ada karena penempatan kan Oh iya betul betul, ya? betul terus berbagai inilah ya. ya. Dan selama mampir di sini apa ya? Uh, ada libur libur apa nih? Bisa? Kami ya. liburnya dalam satu bulan lima hari. Hmm. Ya. Yang bidang keamanan apa ya. pak? Semua pak. Semua terus. Ya semakru dalam satu bulan dikasih kembali. Dan di Pelabuhan Merak Mekau ini berapa ini yang beliau punya? Empat. Empat, ya? Ya ini. Sesuai dengan kartu nama. Iya, iya, iya. Terusnya dengan kartu ya. Mungkin terus aja dulu, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Iya, iya, Apa Kenapa mau Bunga tidak seuntung. Kumbang hanya se ekor. tahu sedodir. Eh. Pisang dua kali ya? Pisang tidak berubah. Berubah dua kali. Tidak akan mau. Guys, nah. nah, Oh, tinggalnya <laughs> oh, tiketnya. Oh, oh, oh, oh, jadi Ceweknya tiketnya. Itu lah, lah Ya, ini di